Ini, air uh, sakit Oke, okay, cembungi aja sini sini, gak apa-apa halo. Gitu, halo, gitu. halo, halo kita halo, kita Halo, ini hmm. Ini adalah agent Ali ya Hucu <laughs> Jangan, <laughs> ini adalah agent Ali ya Gak, aku jadi wancar Diam, ini uh, namanya Cium lagi sakit Doa ini gak ada cium Ada kurma Untuk cium habis ini Bersi lihat yuk sini itu halo beli kurma enggak tadi dikasih tembila halo semoga nge-sembuh ya ini lagi direkam. loh semoga nge-sembuh ya amin Oke okay. lanjut apa udah deh hai